Jalan ke depan kan memajukan kita ke tujuan. terjatuh semangat kita bersatu Sama. Ku membuat mimpi-mimpi dengan semangat yang tinggi. Ku harap kalian mengerti kami selalu ada di sini. Kami anti gigi bahi. bila tak suka, ku tak peduli. Pergi sana, jangan kembali. PGP selalu di hati. menuju impian yang kita gagal. I'll Sama wujudkan cita-cita oh, oh, oh. kita bersama.